Juga, tak remisi atau kabar. Eh, pada video kali ini, ini saya akan memberikan informasi mengenai program guru belajar dan berbagi. Secara nah, pada kesempatan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan ikut meluncurkan program guru belajar dan berbagi. Ya, salah satunya itu adalah eh, seri belajar untuk guru-guru. Dan inovasi layanan berbasis digital ini, ya, inovasi layanan e, berbasis digital yang tengahnya guru berbagi dan guru belajar, ya, bagaimana membantu guru guru, kepala, sekolah, pengawas, bola, dan berbagai kemampuan bersama-sama e, dan bahu membawa ya, agar bisa berdaya menghadap corona, ya. Dan selanjutnya kita mulai langkah pertama, jadi teman-teman ini ya adalah bahwa uh, dalam uh, para guru ya, para guru bisa mengakses program ini pada laman guru belajar dan berbagi .go.id atau juga .https .https .2 jaring ketika titik .belajar go. IP, ID, dan cari langsung klik "teman-teman". Oke, nah kita tunggu. Nah, pada portal layanan program jtk ini, ya, uh, sobat akademisi, langsung klik pada portal layanan. Nah, portal layanan ini akan tampil portal ya, layanan program GTK yang teman -teman, ya. teman-teman, nah, ini. Ada beberapa uh, platform ya, teman-teman bisa ikuti, bisa cek selalu informasi mengenai hari ini. Oke, okay, kita lanjut. Nah, saat ini kan uh, program yang terbaru oleh pemerintah, jadi kita klik pada Guru Belajar dan Berbagi. Nah, ini teman-teman pada laman ini ya. Pada laman seperti ini, ya teman-teman eh, diminta untuk daftar eh, ya. Jadi ada dua, ayo guru berbagi. Kalau teman-teman pengen berbagi misalnya artikel, eh, RPP dan lain sebagainya. Nah, kalau ayo guru belajar itu artinya teman-teman eh, bisa belajar beberapa materi-materi yang telah disiapkan oleh eh, pendekus. Nah ini seberapa materi-materi ada seri pendidikan keterampilan hidup nanti akan ada penutupan nah, caranya ya. Kan. Terus seri pendidikan inklusif ya nanti akan ada uh, penutupan jadwal pengetarannya Dan yang juga ini seri asesmen kompetensi minimum ya. Nah yang terbaru saat ini adalah seri belajar mandiri calon guru. ASN ya, B -B -B atau B pendidikan. Nah teman-teman bisa belajar di sini. Nah ini, ini ada beberapa ya. Seri belajar mandiri Talent guru ASN P3K langsung klik pada selengkapnya. Nah ini program guru belajar dan berbagi seri belajar guru ASN memberikan fasilitas kepada calon pendaftar guru ASN dan PPG berupa materi pengkapsat latihan soal-soal community learning serta crew sebagai teman lokal untuk mengikuti seleksi guru ASN kemarin ya kita klik mulai belajar kita masuk pada username simpegd Ya. Oke, okay, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini teman-teman pastikan nama teman-teman hmm. bahwa itu adalah acun teman-teman ya nah sini kita bisa lihat ada beberapa seri lagi tadi ya saya sudah sebutkan tadi di atas nah ini kalau teman-teman apply nanti nah, nah karena tujuan teman-teman mau belajar tentang uh, belajar mandiri calon guru ASN 3 k maka klik pada calon nah ini teman-teman Ya. Nah, nanti akan diarahkan untuk daftar ya teman-teman kebetulan ini kan saya sudah daftar jadi eh, ini saat ini kan sedang dibuka pendaftaran ya teman-teman dari ya, tanggal 3 hari ini sampai dengan tanggal 10 ya nanti kita akan tunggu akan dikasih jadwal di sini ya sudah dibuka teman-teman ya silahkan teman-teman mengapalah ini karena ini materinya sangat penting ya untuk teman-teman kalau pengen lulus nanti di pergerukan P3K nah di dalam materi ini ya teman-teman akan mendapatkan apa mengakses fasilitas pembelajaran yang menyelidiki materinya dan perangkat-perangkatnya Terus community learning dan latihan soal teman-teman ini, adalah latihan Karena dalam latihan soal ini akan ada kemungkinan juga bahwa uh, akan muncul di pada saat itu. nanti itu teman-teman uh, ketika -teman, tes untuk 3 k Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa uh, like komen dan subscribe teman-teman ya e, penonton yang baik akan selalu meninggalkan jejaknya ya Oke okay, thank you